sesuatu itu ono aturan ini. Misalnya nggak ten, sampean sodako nganggus duit koin seratus ribes, igu ya rapati disenangi be pengiran. Berdua kowe ya rapati seneng, udi sampe seratus ribes. Di saudaku, sing di sing kowe wis ono senengi. Misalnya saya u torong saya tambah kowe seneng, tambah di tompo. Jadi kowe kura, jadi sodako kudu ono faktor disenangi ini. Misalnya sodako ini santri segemambu, gede jadi serasa seneng. Ini nah, itu sami kalian arti ayat duaa tal mala ala nak bihi. Jatina sudah kau singus onok senengi. Aamiin. Mestinya aku ira seneng. Tersudah kau nubung. Menurut orang ini juga juleng. Dan sohabat sing setengah medit. Jadi, nak panen kurma sing elak-elak tersudah -elak nah, kau Sing apa timbul di Terus keturunan ayat ya imala jatina amanu anfiku minto ibadima kasabtum wa mimma akhrosnaalakum minal arad wala taya mabul kopi tamin hutun fikuna walas tumpi akhirihi ilah antuh midu fi kau itu nak suda kau jadi sengapik suda kau bawa sengalek umpama posisi sebagai penerima kau nampor abek merem umpama posisi kau itu melarat tiga isu suda kau segemabuk kau nampor abek mer mer walah taya mabul kopi tamin hutun fikuna walas tumpi akhirihi ilah midu nopo Wah, wah, wah, hasil apa sing kue sodok seneng nih. Yeh, sodako bisa sakit amal aman apa, poseng seneng. Ini nonton sama nih. Langsung telur mau, mesti ujubnya Misalnya, kayak tanda contoh gampang. Kalo waktu ngaji. Terus pede, kalau al- mabrur, Mahburrah, saya salah hujah. Saya nila, nah, maka Haji Mahburrah, ya, suarga. Tapi urusannya <tik> itu suarga kan, kan tadi sifat mabrur Ya, artinya kan paling gak kita harap kan, kan tadi benar-benar Haji kita nomor. Enggak, enggak, mabrur, enggak, enggak, ya. <tik> enggak, enggak, enggak, Dia enggak, kan, gitu. <tik> enggak, semua janjiannya Allah manusia menusoro mesti dibarengi sifat Artinya, kalau saat ini kriteria, misalnya Al-Hajjul Mabrur, laisa Ujaz, ya, Unilal, rakyatnya but mabrur Berarti ketika ke arah para musuwar, berarti kan di air wujud kaji mabrur Padahal daerah mesti napa apa? Mabrur. mabrur Solat gengok, ternak wong lakoni solat, ngeneng ngeneng, Wih, diganjar ngeneng, tapi urusane untuk menjadi itu, Allah sahara taywi kukot afrahalmuk minun Allah sifatnya Allah diinagung, fi solat, sekali tidak khusyuk meleburnya ya bahwa itu lailmu soltir aladinah al jadi masalah utama kita itu sih paling enak buat ngonten mau ngadil kulan paling enak misalnya ngantor haji mabrur pahala saleh suara tapi tidak saman eling allah ya allah ulo jenengan terkhir haji impun saman tuh tidak kan tidak wajib tuh ya harap-harap pahala itu kan sesuatu yang tidak wajib allah sendiri yang janji ya terserah rahu kita sendiri kan tidak wajib melakukan no? apa? Arpar kan ke ono nengkor Quran kue kudu arpar pun beternak neng. Ceng ono perintah ke -ikhlas. Maka, ini, kata, seng ikhlas. Mengeneng ketika ada seng wahab baham nisa karya ala nesori. Kenapa Munililai taala itu ndak wajib oh, jadi syariat Usolli fardul dubri Taala usolli fardul maghribi Karena kata usolli saya sholat itu kalau gak diakhiri leita ala rawan wujud. Itu kamu gue biniak tuh Nurdo. Itu usolli fardul duri benvong niat.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 berarti oh izin deh apa kau semangat. lantas apa semangat <tutap> <Rome>. <tap <man. tapun> like karena janji-janji gue mau aku rame-rame tapi nah, orang ayam, orang kelas suwe waktu saya lagi Oke anjuran itu, tapi bayang nongelus nungkoti maiku, ampun kau terus nungkus wargo, tapi itu kan. Nabi nyebut mangkana akhiru kalam hilah ilahil wahana wah. Ya kalau nanti. Jadi khusnul khotimah itu akhir hayat kita itu menyatu iman kalian allah subhanahuwataala. Mangkana akhiru kalami hilah ilahil wah. Ya kalau nanti. Sebab itu temu enak nonton keterangannya tem. Jadi misalnya yang badi mati, wes Kel kelar kelar. -kel -kel. Mau muni Allah. Itu jangan sampai diajak ngomong yang lain. Karena kan tak ada tangan sertifikat mergona sampai jika ngomong lio itu nanti kata Allah tidak akhiru kalamihi berarti kata Allah tidak sebagai akhir kalamihi misalnya itu mau menaiki kiai kita juga sampai mati Sebar baru ini Allah, Allah terus dia pak, pasti pondok warisnya Sinten pak Dan, misalnya akhirnya nyebut Zahid, berarti akhirnya kalamihi kan Zahid orang Sinten pak, montar terus sawah yang bagian kidul kali ini bagian Sinten pak Ah, anak itu bagiannya amar berarti akhirnya kan gak uah kata-katanya amar sebab itu Husnul Nur itu ngedikaninmuin diakali di nak seorang sing saka ratus muni allah oh, itu lera ini akhiri semua pembicaraan dunia wibben akhiru kalamin nabo oh. jadi Husnul Nur artinya akhir pungkasannya sudah akhir pungkasannya begini kok makanya akhiru kalamin nabo la ilaha illahulakulal Terang-nya mau terakhir masalah ini Wah kita anu-uni ku pokoknya terang-nya kita aku repot Warga nerang atau tenar-nya pakai wong alim terus yang bener Muhammad sih Wong nu seneng ibadah sing akal-akalan Nah ibadah wong nu mulai nis pusak sampai sing delimit Kulon itu, ulu jujur maun wong paling bingung wong alim sing jelas, senang nyangkut ibadah Sampai nak ngaji muin kau opo muin ngeritik solat nih susah ban gimana Gebet Sementara kita sebagai NU di tradisi sholat itu susah. Sampai ngaji ngajimuin wah oleh opengriti ke kitab itu figur kita yang perilaku sholat sepuluh mukarram wah enteng amat. Wah hadisul dalika mau doa tuh enteng amat. Tapi kita dua komunitas di jamaah sing perilaku nih. Manteniman orang kita tahu soalnya sensitif setidaknya ini sanggup kalau wah dini khas kaum muslimin tentang amal atau berzikir, atau akhir surah ini kalau saya aku nggak dari al Quran atau seperti ini ini kalau jawab ya ini ya ini pertanyaan terakhir mon, jawab menyangkut bid'ah bid'ah itu persisnya kata bid'ah itu kan ya, terus Allah wahai iya aku wa muhktal caratil umur, fa inna aku bid'atin do'ala, wah aku lab Nah, berarti asli redaksi Nabi itu ala wa wa'iyyaku wa muhdasatil umur Kamu itu hati-hati terhadap hal-hal yang -hal berbau baru Berbau baru terutama yang terkait agama Ini yang dimaksud Nabi Man ahdasa fi amrinah hadha ma'alisa minhu fa'warot dun di agama, apa mau gawe-gawe dengan aturanam diwe'warot dun Wa'kullah bid'atin dola'ala Setiap bid'ah itu mesti sesat Yaitu memperbarui agama itu sesat, lalu lalu lalu lalu era lalu era lalu lalu era lalu lalu lalu lalu yang lalu lalu bid'ah lalu yang lalu lalu lalu lalu yang lalu lalu lalu lalu itu lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu ngaji orang -orang, orang -orang, orang -orang, orang -orang. Nabi, gue uang perang nggak, gue pedang. Oppo saiki, yo perang nggak, gue pedang. Senajalah musuhnya nggak pistol. Mereka zaman Nabi nggak boleh, Oppo. Pedang. Kita di satu era sih nggak ngaji nggak polpen, pulpen kitab. apa zaman Nabi ngaji nggak gue Sebab itu takrif mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi ditambahi, mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi dan sesuatu tidak Islami, benar ya, teman. Sebab itu terus dibal, roh-roh gitu. Nobita itu ada dulu. Roh Nobita itu lalat, jadi kuis gawe aliran sesat dan tidak Islami. Ya, ntar saja ke Indonesia ini, ya, aliran Ahmadiyah, So, aliran Singaneane atau gitu. Ada fitnah Hasanah. Fitnah Hasanah itu ulama dulu stabil nyonton, kayak madrasah. Sistem madrasah itu kan gak dikenal zaman ulama undah Salaf Tapi dipakai mulai periode Imam Haramain, Imam Jubei, Imam Ghuzali, itu ada madrasah. Terus bida itu berkembang terus. Nak sampean tak kok bida. Masalah teri kalau zaman Nabi Ron, orang tidak, -tidak gerudak gerutuk Wiridaning Pangdam lapangan Pangdam Barawi Jaya. Istigos aku berani lapangan. Ini bida apa tuh? Nabi po tahun Nabi lapangan. Orang usah solat itu susah banget. Oh po ayo, orang orang lagi zaman Nabi. Jadi masalah utama kita nih, ikhlas kalian betul. sholatnya susah banget misalnya selama diakhiri dengan nilai taala kan solat itu khairon maudoon faakhir aw doain solat pokoknya api cek gue buat akeh ake ano -ake, cek gue sidik pantangannya solat namun waktu lima kan fil alqot almaruah berasar, barasar barsuboh samsi di luar itu mesti baik jadi solat yang mesti haram lu barasar nganti bersubuh, barsuboh nganti tuluus samsi kalau pas subuh besarnya pas zawaal ini istiwa selain itu baik lah kemudian, nah ini masih jadi masalah kemudian ada amalan-amalan yang menunjukkan waktu misalnya sholat susah Saqbar, sholat Tashu'a, sholat Tashu'a tapi itu hakikotik kan hanya penamaan saat kita sholat kan tetap lillahi ta'ala misalnya kita ini Niswa Saqbar tetap lillahi ta'ala jadi menurut saya itu tidak masalah Sing, masalah itu ketika nanti kayak biaya sholat orang-orang zaman Nabi, mualane genuan saya buke. Tiang-tiang No Sing Alim. Ini kue gedeng Muhammad Dia perkorot kan tidak masalah jumlah delapanis. Betulnya, protes kenapa patang rokaat gak ditisah Mbak? Tahiyat. Gak betul. Kiai yang Alimi loh kan Tidak nyu al jumlah waluneh. Tidak masalah jumlah kan bebas loh gitu. Ulama Ucma sholat terong rokaat jubah ibadah patang rokaat jubah ada, nom rokaat gak? Loh gak betul loh, kan ada harus 20 kan untuk menjadi ibadah untuk menjadi ibadah untuk dikatakan traweh harus 20 tapi untuk menjadi ibadah, sholat sunat bisa kudurung pulau lebih baik saja, untuk dikatakan traweh membuat Pak keberatan ke orang untuk dikatakan ibadah, sholat itu kudurung pulau atau bisa bebas? untuk dikatakan ibadah bebas kan? Taman sholat non rokaat ibadah, patang rokaat gih, badanem rokaat ibadah. Roka ibadah. Asolat keurun mau join, fakir awatil lah. Dewi nabi kan. Cuma kan wonten masalah singki endu rapati, singki endu singalim. Wonten masalah waktu kan, wonten tradisi patang rokaat sak salaman Yang mereka ada serik kenapa? Patang rokaat sak salaman. Karena itu udah ada zaman nabi. Kau dewi nabi as tuh masnah, masna asolat masna, tuh kali. Kaligah kan sing patang rokaatnya mesti dipisah sampai tahiyah, tidak ada sholat patang rokaat gendeng Sholat itu mesti loru loru. Asolat itu masnah, masna. bahkan yang patang rokaatnya mesti dipisah sampai tahiyah. Tapi untuk orang pulau orang khati sih Nabi malah ngingiri riwayat, walu tadi. <tuh>. Riwayat loh. Wong terawih mulai sahidinau. Uh. Jadi nak sholat itu bebas Untuk dikatakan sholat itu yang penting orang rokaat atau patang rokaat dipisah sampai tahiyah.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 emik kan ngomong-ngomong buka joget yo kan, buka pidato ya kan emik itu gondang dutan yo kan, enak gua yo ya kan anak-anak misbah, nak review, ekstrim, bita adhan lah, ngomong-amik ya, ketepit, bita itu repot, anak-anak itu dikakan bita lani wonton tiang, sekenapa dicocokin bahan, anak-anak itu bita sedang, pak, nyekal duit bita, nabir atau nyekal duit ya Nabi sama di sekitar dinar Masalah misalnya Bita itu, tapi Bita macam era ini kalau Nabi ini Pak jaran, saya ingin pakai Pak jaran. karena ini mobil misalnya di rusunah Nabi mangan korma untungmu lidas kalau Jawa kalau Bita makan beras atau Bita Nabi dari korma kalau dari mamsah itu, kalau Bita ditariki bebas Wong liyane Mekah pitakate. Wongane pertanyaan, ya, sunat ta ora? Ora tau tau lama usul fikih darang gak sunat Kujubah pakaian Arab. Abu Jahal ini sejarah dijawab mboten. Sama yang delok film-film Arab Saudi sing selingkuh sing Abu Jahal, Abu Lah gambare jawaban Masa Abu Jahal Pepe Nakal, terus preman celananan jin Kawasan ketat. Indonesia malah apik jelas. Gaya pakaine wong ndolemu celanane jin suwe-suwe mek kausan ket. Ta Tangane tato. tato, Nah, nah sing kaya ya klunak menuk bapak pri. Lah nek wong Arab, versi film Arab loh. Abu Jahal yo ya, Nabi nggih nopo? Joban Umar nggih ya, jobahan sing wong nakal-nakal nopo? Lah nek ngono jobahanu pakaianane Nabi, pakaian Arab. Enggar pertanyaan usul fikih kan. Jobahanu gawane Arab, gawane Nabi. Kado mangan kormo gawanan nanti nabi, pegawai merdeka bangsa Arab. Nah, kado-kado nggak tenak mau mangan beras? Tidak, sing sunat mangan kormo ini ya, untuk neng jual entek cape. Oh, mangan kormo, nake untuk Jawa, tak loro namun, mon lino doang ya, misalnya <laughs> eh hey, masalah-masalah nggak tadi ku asli ndak ngguk-ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk cocok ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk cocok ngguk ngguk ngguk ngguk cocok ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk ngguk orang-orang karu-karu kan karena enak ya, kelasnya itu aman jadi ngerti, penamaan-penamaan itu itu hanya penamaan isu saban, tasur, asur apa ada darah namanya sholat itu ya baik nah, lalu ada pengirahan, ada pengirahan ya, apa? misalnya istiwasa kuburan di lapangan pangdam ya bisa, ah, enggak, zaman Nabi tidak ada tapi ngasih ada pengirahan kok elek? seng elek panitianya Roto-roto, ya, yang menyangkut panitia. Biasanya ngonot itu kan order king yang pejabat tertentu koordinasi masalah. Nah, Jamae banyak kelas. Tuh, pak notar ngunyatannya, sing Jamae, ling beng nangis. Panitiaane serapati nangis. Berdua karena notar target politik, tuh. Nah, panitiaane kan biasa ngingung pola masalah, ngonotong kali kong politik, tuh. Mau target nembok. Nah, Jamae kelas, tuh, roto Nyatanya nangis tenang, tuh. Roto-roto, sing tiang awamir. Lara panitiani biasanya rawan buat ini kelas, biasanya kan wanton order ya, wanton transaksi ini, ini zaman akhirus buat ini karu-karuan, rasa ya, ciraan, wah paling enak gitu ya, kelas sesuatu yang mudah. Tapi zaman gedeng ibu tenang, sampai. saat maksiat itu berani siar, bandingannya gitu, dan saat maksiat itu berani siar, jadi ini yang kang taslim harus tahu. Bandingan kita itu hanya satu, ketiga-ketiga ini ulama-ulama saat mangki, ini namanya bilfikmat saat maksiat berani siar Inul juga di depan umum. semua pertunjukan porno aksi berani di depan. masa kita menunjukkan eling awon di depan umum itu ya penting. sebab itu caraku loh, beridal nih lapangan nih pangdam cegu bentue istiqo apa jangan kita lawan. tapi ratchet itu rasa melo. tapi jangan kita lawan. bagaimanapun kemaksiatan tuh berani dengan siarnya. masa kita toat rawani nggak guna siar. sebab itu sholat jamaah itu verduki fa'ya dan sholat itu syaratnya ikhlas tapi kenapa wajib jamaah? sampai dulu ada kitab mu'in jamaah itu harus di depan umum jadi berarti siar karena bandingannya itu ketika maksiat wanita siar nah tuat dan siar berarti selesai selesai kemudian kalau nanti di tanggal 3 sekarang acara agama di TV kayak apa presenternya juga cantik wanita penanyanya juga wanita juga cantik itu gu gugumnya gimana? penayangan acara religius di TV Jawaban saya sederhana. Jika kita karena ketidakcocokan, soalnya penanyanya perempuan atau acara religi di TV itu antre artis gitu. Memang rawan maksiat, berko terjadi kumpulannya lanang witok, buatan mah Maser. Tapi bandingannya ada itu. Ketika kita melarang, berarti acara TV wis total pornografi kabeh Karena acara agama kita lah. Bandingannya itu do. Dari segi kafia ya, jelas kita kadang tidak seragam, nanyaannya perempuan terjadi lanang witok, buatan makrom dan sebagainya. Tapi masalah, ketika itu kita lawan kita tentang berarti entah itu acara TV, barek singa acara apa, pornografi itu gitu. Karena acara agamanya kita lawan. Mengenai ketika Nabi Syaikhul Qodir, lah yang bagi ini fakirin ayat asad, jawab ayat asad darul Iir. Syadinas ilah anak tauhuah ilmal ulamaq wasiasat al muluk wahik matal hukama. Jadi di luar ilmu ulama itu ada siyasat muluk, teknis kerajaan. Banyak teknis kerajaan itu tadi atas nama ilmu ulama kita mengatakan, larang wedok kumpul, harap. apalagi ditayangkan di TV, di depan umum tapi atas nama siasat mulut teknis kalau kita larang, berarti selesai, tidak ada acara agama di TV Lo ini kan kita juga punya perhitungan saya bupati, kenal Pak Pri, kenal lagi. atas nama kita ulama, wadih para kesubhati. tapi nak kiai mau dipare berarti para bupati gendok-gendok Malarawan bupati mau jadi tangan kanan negen, tapi ro-piro gelum kenal kiai nak menolak kena disarani koneng masjid berbangun mas. Itu jenis siasat al-muluk Jadi siapil kau sendiri ngendikan untuk menjadi fatwa itu harus mempertimbangkan ilmu ulama, buah siasat al-muluk, buah hikmatal hukama. Gue lengi-lengi, itu cuma okong gue ilmu ulama toh, udah nasi siasat almuluk, nanti khikmatul.